Thank you. ke kebun jam berapa? jam 8 ya? iya, jam keluar ke terus kembali lagi jam 12 iya, jam kalau ke, 1, ke, luan, begitu. Hmm. ke kebun begitu bawa ubi ke tidak? ubi petaca sayur bingka ini labu siam apa ya Lausia. kom, kom, kom Lausia. ya, keladi itu maksud maksud maksud anak itu mama bawa untuk makan ke kebun atau tidak? bawa makan bawa makan jadi ayuh. sampai di kebun ambil hasil kebun baru bawa itu makan bawa makan baru jualan kembali ayuh. lagi ayuh. terus kalau mama punya suami anak begitu jam 12 makan atau tidak? itu ini siapa yang masak? malam-malam makan. Oh sayang. Jadi makan pagi keluar itu siang makan. Oh. <laughs> Begitu. Kita lama-lama tinggal di sini baru ini. Siang keluar itu malam-malam makan. Oh sayang. Jadi pagi keluar itu ini siang makan. Siang jadi, makan. Jadi <laughs> jadi apa namanya? Uh, pagi pagi sebelum mama ke kebun mama makan juga. Iya. Makan dulu baru ke kebun. Hmm. Ah, makan pagi, makan baru. Oke, keburu. -ke -ke oh iya, makan apa? Bika atau di ya? Tiga, semua petotas. Ya, jago mama saya. Terima kasih. Karena dapat emas. Iya. Oh, me with a my